pengen kabur dari aplikasi pinjol ternyata dinyatakan gagal walaupun udah ganti nomor loh kok bisa ya banyak pasti yang bertanya-tanya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber ya, ya yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini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 masih banyak saja ya Okonom tertentu yang memanfaatkan Kesusahan saudara sendiri Dengan cara menipu orang lain Nah kita pengen doakan Supaya mereka ini cepat taubat dan jadi orang kaya Amin ya Oke baik hari ini Ya banyak yang bertanya-tanya Setelah kemarin Bertanya-tanya Bang bagaimana cara aman kabur dari aplikasi pinjol Banyak ya hari ini yang udah merasa lelah banget Dan sudah sampai di fase terlemah di titik stres terberat hari ini dan udah enggak kuat lagi enggak kuatnya enggak kuat lagi buat nyari dana talangan ke sana kemari karena memang udah enggak dikasih lagi pinjam sama pihak aplikasi yang lain Oke baik jadi ini ada pertanyaan lucu pertanyaan dari subscriber yang tadi gua baca ya kan Bang aneh Bang kemarin gua udah ngikutin saran abang ya kan setelah gua di awal mengkonfirmasi gue udah layanin, gue udah jawab ya kan Gue udah kasih tahu waktunya Terus gue minta waktu tempo dalam waktu dua bulan ini Gue pengen lunasin dan perbaiki dulu keuangan pribadi gue Terus gue udah ganti nomor bang Gue udah ganti nomor untuk sementara Dengan catatan gue uh, tetap ngikutin saran untuk menjaga nomor tersebut Supaya nanti ketika kita udah punya rejeki kita bisa login kembali dan melunasi Satu persatu hutang di aplikasi Oke baik Nah hari ini setelah yang bersangkutan Mengganti nomor Ya kan mengganti email Terus dia bilang bang Setelah ganti nomor ganti email aman gak Nah sekarang ada hal yang lucu Lucunya bagaimana Gagal bayar pinjol Pengen kabur dari aplikasi pinjol Ternyata dinyatakan gagal Walaupun udah ganti nomor Loh Kok bisa ya? Banyak pasti yang bertanya-tanya seperti itu. Udah ganti nomor, ganti Gmail. Eh, gak taunya masih ketahuan aja kalau kita masih pengen mau kabur dari hutang aplikasi pinjol. Ternyata, itu ada beberapa hal. Ada beberapa faktor yang membuat kalian itu ketahuan. Ketika pengen kabur sementara dari aplikasi pinjol. Dengan catatan, ya kita memang masih pengen tetap niat bayar. Makanya di awal aku tuh memberikan sebuah pesan agar tetap menjaga nomor tersebut supaya nanti ketika kalian pengen login kalian bisa login dengan cepat dengan mudah kembali. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita ketahuan ketika kita pengen mau kabur dari aplikasi Pinjol ini. Apa aja, Bang? Kira-kira. Nah, yang pertama, ya. Kalian pasti rata-rata punya WhatsApp. Ya, dan hari ini WhatsApp itu hampir seluruh Android punya, ya kan? Dan semua orang pasti menggunakan fasilitas WhatsApp hari ini. Kalian ingat nggak ketika kalian ganti nomor? Yaitu ada di menu settingan yang nanti coba cek aja sendiri. Kalau kalian melanjutkan kembali hanya mengganti nomor. Maka akan ada pemberitahuannya di uh, Whatsapp tersebut. Itu pihak DC rata-rata pasti udah menyimpan nomor kalian. Jadi ketika nanti mereka mau menagih kalian lagi melalui WA. Maka di situ akan kelihatan nomor misalnya nama kalian itu dia buat uh, Samsul ya kan Samsul telah mengganti nomor jadi ada di situ tercantum nomor baru kalian Nah ada yang mengalami masalah seperti itu jadi untuk di tahap ini coba itu disetting dulu ya supaya nggak ketahuan supaya kalian bisa lebih serius untuk ngumpulin uang lalu membayar hutang ya dengan catatan kita tetap meluruskan Uh, niat kita membersihkan hati Kita menjernihkan pikiran kita Supaya kita bisa melewati satu persatu Badai permasalahan perekonomian hari ini Itu yang pertama Nah lantas ada lagi Masalah yang kedua Kok aplikasi pinjol itu bisa tahu ya Kalian ini sudah berganti nomor Jadi kalian ingat ketika kalian pertama kali Mencantumkan kontak-kontak darurat Itu untuk yang legal OJK kalau yang ilegal kan semua kontak kita itu mereka sudah ambil Mereka sudah retas, mereka sudah simpan Jadi bisa saja mereka uh, menelpon semua kontak-kontak yang mereka masih save Lalu mungkin bisa dengan sedikit berpura-pura saja Bahwasannya mengatakan mereka itu teman dari Pak Samsul tadi Lalu bertanya Pak Samsulnya udah ganti nomor-nomor berapa Lalu dengan niat yang baik menolong ya Teman kita tadi memberikan nomor kontak kita yang baru Itu ada juga yang seperti itu Ya, itu kalau untuk yang ilegal Ilegal kan memang sudah mereka ambil Semua yang ada di handphone-handphone kita Nah kalau untuk yang legal OJK itu Ya mungkin dari salah satu kontak darurat Ini pihak aplikasi ya Dengan segala cara ya Tim DC itu dengan segala cara Akan melakukan apapun hari ini Supaya kita bisa Membayar hutang di aplikasi mereka Bisa saja mereka itu melakukan penyamaran-penyamaran Ya kan mereka bilang Uh, saya ini temannya atau saudaranya dari Pak Samsul seperti itu kan? Uh, kenapa nomor beliau tidak bisa dihubungin? ada nyimpen nomor barunya nggak? ya seperti itu bisa juga seperti itu. lalu tadi ya dengan niat baik mereka bantu kasih tahu nomor kita. nah ketahuanlah kalau kita hari ini sedang niat untuk kabur dari hutang aplikasi pinjol itu ada dua dan yang ketiga ya kalau untuk yang ilegal-ilegal itu mereka ada yang sampai bisa ya mengetahui kode IMEI dan mereka ada menanamkan seperti pising ya kan. Jebakan-jebakan uh, online hari ini cukup banyak. Jadi kita memang harus cukup waspada dan perhatikan aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini. Apakah uh, terdapat indikasi-indikasi hal-hal yang mencurigakan di situ atau bisa yang mengakibatkan akhirnya kita rugi sendiri ya kan. Nah Akhirnya kabur dari hutang aplikasi pinjol gagal Karena beberapa faktor yang tadi aku sebutkan Lantas ada lagi yang nanya Bang kalau bagaimana kalau seandainya setelah mengganti nomor handphone Kita mengganti lagi email ya kan Atau kita mengganti nama-nama media sosial kita Seperti Facebook atau mungkin seperti Instagram dan lainnya Kalau yang ilegal itu semua mereka tahu Mereka tahu media sosial kalian mereka tahu ya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, apalagi nomor handphone, kan memang dari awal sudah tercantum di situ. Nah, seandainya, ya kan, hal itu terjadi, ya, untuk di media-media sosial mereka bisa cari itu. Nah, kalau seandainya kita mengganti email, setelah mengganti nomor mereka mengganti email, email itu sama mereka tidak penting. Mereka tidak akan hubungin kalian itu terlalu sering melalui email karena mereka pun paham kalau mereka mau kirimkan email itu sehari dua kali tiga kali empat kali lima kali dalam sehari ya belum tentu semua orang hari ini membuka dan membaca email tapi kalau mereka itu meneror kalian itu melalui dari pesan-pesan WA melihat via telepon atau mungkin SMS maka setiap hari kita bakal megang handphone lalu buka WA untuk membaca pemberitahuan atau mungkin informasi-informasi terbaru berbeda dengan Gmail ya. Ada hari ini dari teman-teman kita itu yang uh, Katanya udah berdebang, bang uh, Aku mau ganti gmail Ya menurut aku sih itu nggak terlalu penting Dan nggak terlalu bagaimana begitu Ya kan karena mereka juga jarang sih Menghubungi kalian itu melalui gmail Melalui gmail itu ketika memang mereka melakukan serangan pajar Mereka udah hubungin Mereka udah uh, kirimkan WA Mereka udah kirim SMS Mereka udah kirim juga Apa ya apa namanya tadi pesan-pesan ke Gmail tapi Gmail itu masih cukup jarang ya hari ini mereka kirimkan dan itu ya paling satu minggu ada lima atau enam kali kalau WA kan hampir tiap hari ya Oke okay, ya kabur dari hutang aplikasi pinjol dinyatakan gagal cuman karena mereka tahu yang pertama kalian itu mengganti dengan nomor kontak baru itu bisa tahunya dari dua hal. Yang pertama, itu dari pemberitahuan WA yang tidak kalian setting di awal. Itu yang pertama dan yang kedua dari orang-orang yang mungkin hari ini uh, kita cantumkan sebagai salah satu kontak darurat, atau yang memang kontak-kontak yang sudah mereka retas dari handphone kita. Ya kan? Dan yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kita mengganti Gmail? Itu sih terserah kalian, ya kan? Yang penting kalian... Mana hari ini yang bisa mempengaruhi pemikiran kalian, mempengaruhi kehidupan kalian? Kalian pengen uh, alihkan itu terlebih dahulu. Yang penting kalian bisa nyaman, yang penting kalian itu bisa mampu berpikir positif, jernih, ya terserah. Tapi yang jelas, kalau untuk Gmail, ya kan, apalagi yang udah menggunakan Gmailnya itu udah lama banget, apalagi itu digunakan untuk kepentingan pekerjaan, kepentingan kantor, dan lain sebagainya. Yang penting harus bisa masih tetap aktif, ya kan? Makanya, nomor handphone itu cukup penting hari ini. Apalagi yang sudah menautkan kode Gmailnya itu, kode OTP-nya itu di kode verifikasinya di nomor handphone, jadi jangan hilang, ntar bisa tambah ribet, ya kan? Oke, jadi itu dulu. Kalau seandainya memang pengen mau kabur, hati-hati ya, kita harus sembunyi-sembunyi, dan -sembunyi. jangan, jangan sampai orang lain tahu kalau kalian ganti nomor lagi.